Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan yang paling menyeramkan. Dan kita udah sampai ke part 9. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, Pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. Mungkin yang kalian tahu produk-produk yang Scarlett itu cuma untuk perawatan kulit badan dan wajah aja ya. Tapi tahu nggak? Baru-baru ini Scarlett mengeluarkan varian produk baru, shampoo dan conditioner. Nah, yang biru ini Jordanian Sea Salt Shampoo dan yang pink itu Jordanian Sea Salt Conditioner. Pas baru ngebuka kemasannya aja, baunya udah enak banget, guys! Khas bunga magnolia. Cara pakainya gampang banget, sama kayak kalian keramas pakai shampoo pada umumnya, tapi kegunaannya itu banyak banget. Karena Sea Salt yang ada di sampulnya ini bisa menyerap kandungan minyak berlebih yang ada di kulit kepala dan juga membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala. Selain itu, juga membuka kutilah rambut. Jadi, kalau kalian pakai conditionernya nanti... Kandungannya bakalan bisa menyerap lebih maksimal, sedangkan untuk conditionernya wanginya nggak kalah enak, guys. Karena conditionernya ini wanginya evening primrose atau bunga sedap malam. Mungkin diantara kalian jarang ya yang pakai conditioner, tapi justru kegunaan conditionernya ini lebih banyak lagi. Selain ngebersihin kulit kepala, menguatkan akar rambut, mencegah kerontokan, rambut kalian juga bakalan lebih berkilau dan bervolume. Buat kondisionalnya ini, makanya cukup dikenain ujung-ujung namunnya aja ya guys. Jadi nggak usah ke kulit kepalanya. Dan terakhir, jangan lupa dibilas lagi. So, gue recommended banget kalian buat cobain shampoo dan kondisionalnya yang baru dari Skalit ini. As always, semua produk Skalit udah bepom dan non-animal tested. Apalagi harganya all product cuma Rp 75 ribuan aja. Langsung aja klik link yang ada di bawah dan cobain sendiri. On. So, video yang pertama kali kita bahas hari ini adalah sebuah video yang udah direkam cukup lama tapi nggak banyak yang ngebahas video ini. Video ini pertama kali di-upload sekitar tahun 2015an, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Di video itu terlihat ada dua orang bocah laki-laki yang lagi asik bermain bola dengan anjing peliharaannya. Mereka bermain di depan rumahnya. Dan gak lama setelah mereka mulai main, tiba-tiba salah satu di antara mereka itu notice kalau ada sesuatu di kejauhan. Perhatikan baik-baik. Here, here, Ellie. Go get it. <laughs> Bryson, she's getting away. Ah. <laughs> dude, do you see that? No, dude, what the heck is that? No, dude, you see that? Oh my god. Dude, Brighton, tell me you, tell me you don't see that. What is that? Ellie, Ellie, come on. Come on. Come on. Come on. Ada sesosok makhluk berwarna hitam dengan tubuh yang tinggi dan tangan yang panjang, tiba-tiba muncul di tengah-tengah hutan dan berjalan mendekat ke arah mereka. Otomatis dua orang bocah ini langsung kabur dan masuk ke rumah. Banyak yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sosok Sasquatch atau Bigfoot yang merupakan makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan di Amerika. Mereka bersifat agresif dan bakal menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Beruntungnya dua bocah ini masih sempat kabur, dan masuk ke rumah dengan selamat tanpa terluka sedikitpun dan setelah kejadian yang tadi sosok yang tadi itu sama sekali nggak pernah muncul lagi di sekitar rumah dua orang bocah ini video yang kedua ini sempat viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu sampai-sampai saking viralnya gua nggak tahu kenapa video originalnya itu dihapus sama tiktok So, video ini direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di rumah seorang tiktokers. Doi cerita kalau malam itu di rumahnya cuman ada ibunya dan keponakan laki-lakinya. Hari itu keponakannya memang lagi main ke rumahnya. Tapi anehnya, keponakannya ini sempat bilang ke mamanya kalau Doi main sama seorang bocah laki-laki lain di dalam rumah. Padahal sama sekali nggak ada bocah lain di rumah itu. Dan pas Doi cek lagi rekaman kamera CCTV yang ada di dalam rumahnya, tiba-tiba Doi notice ada sesuatu yang aneh yang terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Kelihatan beberapa kali, ada sesosok anak kecil yang berkali-kali keluar dan masuk dari kamar tidur itu. Sosok itu muncul di waktu yang bersamaan dengan keponakan laki-lakinya ini keluar dari kamar. Padahal sekali lagi ya, di rumah itu gak ada anak kecil lain. Dan coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah sosok itu. Rupanya mirip banget sama keponakan tiktokers ini. Rambutnya berwarna hitam dan bajunya berwarna putih. Selain itu, bentuk kepala dan tinggi badannya juga mirip banget. Sampai sekarang, tiktokers ini juga masih nggak tahu gimana ceritanya ada anak lain yang terekam di rekaman kamera CCTV ini. Padahal, doi yakin banget kalau hari itu, di rumahnya sama sekali nggak ada anak lain. So, apakah ini bukti nyata kalau ada jin yang bisa menyerupai manusia? Atau jangan-jangan ini cuma glitch dari kamera CCTV tiktokers ini? So, gimana menurut kalian? Ulang tahun Ada seorang ibu Yang coba buat buka-buka lagi Album foto keluarganya yang lama Di situ Doi ngelihat ada foto Perayaan ulang tahun anak pertamanya Yang keempat Tapi pas Doi liat-liat lagi Doi baru notice Kalau ada sesuatu yang aneh Sama foto itu Di belakang bocah itu ada siluet Bayangan berwarna hitam legam Yang Doi sama sekali gak pernah lihat sebelumnya Siluet itu setinggi orang dewasa dan ngeliat ke arah bocah ini dari belakang. Dan lebih creepy lagi, kalau gua perhatiin ke bagian kepalanya, situ ada dua biji mata yang menyala di kegelapan. Foto ini masih diambil pakai kamera film. Dimana ibu ini tuh sama sekali gak sadar puluhan tahun yang lalu pas foto ini diambil, ada sosok itu di belakang anaknya. Dan baru sadar pas anaknya udah punya anak lagi sekarang. Sebenarnya, ibu ini sendiri juga nggak yakin apakah sosok hitam yang tadi itu cuman orang atau anggota keluarganya yang kebetulan berdiri di belakang anaknya ini, atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Jujur, nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang keempat ini. Kualitas gambarnya kentang dan suaranya juga nggak jelas, tapi ada sesuatu yang cukup creepy yang terjadi di video ini yang menurut gue layak buat kita bahas bareng-bareng. So, ada seorang anak yang sedang berteduh masuk ke sebuah ruangan siang hari di dekat pintu yang menghadap keluar ruangan. Dimana kalau pas suasana siang hari, pastinya di dalam ruangan itu gelap, sedangkan di luar ruangan itu terang benderang. Jadi kalau di kamera itu ada perbedaan exposure yang cukup ekstrim sekarang coba deh gua pengen kalian perhatiin video yang ini bye-baik -bye. Cukup sulit ya, buat notice ada sebuah penampakan sosok aneh yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video di belakang bocah ini di video yang tadi. Sekali lagi karena kualitas gambarnya yang kentang. Tapi kalau gua slow-mo dan gua zoom, kalian bisa lihat ya, di tengah-tengah video ada sesosok kepala dengan bentuk yang distorsi doi mengintip keluar dari balik tembok yang ada di belakang bocah ini. Sosoknya bener-bener cuman kelihatan mata, dan mulutnya aja Karena bagian wajah lainnya itu bener-bener cuman putih Karena blown out atau overexposure Seperti yang gue bilang tadi Karena situasi pencahayaan di luar ruangan itu terang benderang Gue udah usahain buat adjust gambarnya semaksimal mungkin Untuk bisa ngelihat gambarnya lebih jelas Tapi masih sulit buat ngeliat sosok yang tadi Karena perbedaan exposurenya yang ekstrim banget dan kalian juga bisa lihat, ya, ekspresi orang yang merekam video ini dan juga bocah itu. Mereka berdua sama sekali nggak notice sama kehadiran sosok yang tadi. So, video yang terakhir ini creepy banget menurut gua Video ini diupload ke YouTube 11 tahun yang lalu, tahun dimana video horor, settingan, dan penampakan fake masih belum raja YouTube kayak sekarang ini. Belum ada tuh motif-motif youtuber bikin penampakan settingan supaya viral dan terkenal, kemudian adsense-nya banyak. Belum ada guys. Video ini diambil oleh sekelompok remaja yang masuk ke hutan di Amerika malam-malam. Tujuan mereka bukan buat nyari setan atau penampakan, tapi untuk hunting foto keindahan hutan di malam hari. Dan gak jarang ya selama proses sesi mereka foto-foto itu, mereka saling foto buat kenang-kenangan aja. Tapi pas mereka udah pulang dan edit fotonya, mereka baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh yang terjepret di salah satu foto teman mereka. Uh, that's me in the photo right there with my thumb up. Uh, basically, why we were in the woods that night, so we were taking pictures in the woods, some with just trees and then some with us in them, etc. So here's some of the pictures. Okay, and then we came across this one, and this is when we started to notice something odd. Now Tom's the one that actually pointed this out, actually. Uh, he's the one in the photo. Um, as you can see in the center, looks like a white figure of some sort behind the tree. Here's the picture cropped and brightened. Uh, I have not done any editing besides those two things. The first thing I noticed about the picture is the hand uh, wrapped around the tree. It looks like the fingers might be a little messed up. all right now right away I thought it was some kid messing around with us, but everyone with me was accounted for when I took the picture. And honestly, I didn't stay around much longer after we saw this, so... Uh, maybe it was a kid, I don't know, but the head and the eye placement are just like strange. And it also has no hair at all. Awalnya, foto itu sangat gelap, dan mereka sama sekali gak bisa ngelihat apapun. Tapi pas mereka coba buat edit dan naikin exposure-nya di komputer, ada sebuah kepala dan tangan yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang temannya. Sosoknya creepy banget, apalagi kalau kalian perhatiin, matanya itu menyala di kegelapan. Dan jari jemarinya itu panjang banget. Mereka semua shock banget pas mereka sadar ada sosok itu di salah satu foto mereka. Apalagi sosok itu seolah kayak mengintai mereka dan ngeliatin gerak-gerik mereka dari balik pohon. Sampai sekarang pun, sosok yang tadi itu masih menjadi misteri. Sosok apa itu yang nongol di balik pohon di dalam hutan malam-malam? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.